Nah, iki lurexing diarani potongan mullet, iku style mullet yo. Ayo nonton wongi, nonton potongan deh. Iki karya maswaran killer carpenter. Mungkin diwangi maswaran killer carpenter oleh orang dewe, ya. Iki potongan loh hasilnya. Aja kita nonton wongi mana? Tahu? Potongan deh, maswaran killer carpenter itu karya Oke. Oke, sama nih yang di mas. Oh, bagus. Nah, Ini motor siwon, sabun akhir di rumah keren guys, ganteng. Oh, oh, nah, terus anaknya sopo? Ih, ih, sampai kayak gini, ini, ini ganteng nih. Kalau lo, lo, ya, lo, ya, lo, ya. Kita akan aja naik gas. Lo, turun, guys. Lo nggak nyiapin